Berhubungnya dengan Yakju dan Makju, kau kagetanu, kau kaget boming. Satu hari nanti ataupun satu ketika nanti mereka akan keluar dan akan merusakkan semua di atas muka boming. Allah Adamnya ini mengikut kehendak Allah tak lah. Inakik kenak gapo wak gapo. Tapi keadaan yang akan berlakunya, Iaitu sebelum pada hari kiamat. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi katanya setiap hari Ya'juj dan Ma'juj menggali tembok yang menahan mereka. Doa wallahu alam, duk dia bukit mana kita tak tahu Tapi yakin katanya bukit itu digorek hari-hari hari-hari. Lepas tu pitu dia tu Dikatuk oleh Zulkarnain pada zaman dahulu. Ketika mereka hampir dapat melihat sinaran matahari, orang yang berada di atas mengatakan, "Kembalilah kita, kembalilah. Kita akan melanjutkan pekerjaan esok." Ah, jadi duduk korek, korek, korek, korek. Bawa dekat -dekat nak korek-korek-korek-korek. Baru dekat-dekat nak sampai dah nak nampak dah cahaya matahari. Orang ha dudukแถวหน้า goyak kepada pokok-pokok kerja dia. Pok yak majuk-majuk belaka. Leik leik leik leik leik. Dia dia dia dia. Ha gitulah. Esok kita mari buat pula. Alaminn. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du saudara-saudara yang dikasihi sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari jumaat uh, minggu yang pertama lagi di dalam bulan jamadil awal tahun 1444 hijrah dan kita berada di minggu yang pertama bulan 12 tahun 2022. Hadis yang ke-146 dalam kitab Ma'adim As-Sunnah An-Nabawiyah masih lagi hadis-hadis uh, ni bicara hubung dengan Ya'juj dan Majuj. An Abi Hurairah r.a. anhu qal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Ya'juj wa Majuj" يحفرون كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فسنحفره غدا فيعيده الله أشد ما كاد حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم إرجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله تعالى واستثنوا فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه فيحفرونه ويخرج ويخرجون على الناس فينشفون الماء ويتحصن ويتحصن الناس منهم في حصونهم فيرمون بسيهامهم إلى السماء فَتَرْجِعُوا عَلَيْهَا الدَّمُّ الَّذِي إِجْفَظَّ فَيَقُولُونَ قهرنا أهل, السماء قَهَرْنَا أَهْلَ الْأَرْضِ وَعَلَوْنَا أَهْلَ السَّمَاءُ فَيَبْعَثُ اللَّهُ نَغَفًا فِي أَقْفَائِهِمْ فَيَقْتُلُهُمْ بِهَا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ دَوَابَ الْأَرْضِ لَتَس Wathaskaru syakran minnuhumihin. Walafzul Ibn Majah hadis ini dikeluarkan oleh Al-Tirmidzi 3153 dan Ibn Majah 480 hadis sahih. Berhubungnya dengan Yakju dan Makju kogek tanah, kogek bomin. Satu hari nanti ataupun satu ketika nanti mereka akan keluar dan akan merusakkan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 Nah, jadi, duduk korek, korek, korek, korek. Berkat-dekat nak sapa dah. Nak nampak dah cahaya matahari. Orang okay, yang duduk. Helna. Goyak kepada pok-pok kerja dia. Pok-yak jut, mak lek lek lek lek lek klik. Tidur, tidur, tidur, tidur. Nah, gitalah. Esok kita mari buat pula. Kita akan melanjutkan pekerjaan besok. Lalu Allah mengembalikan tembok itu seperti keadaan es mula. Dan lebih kukuh. Ketika tiba masanya Allah berkehendak untuk hantar mereka menghancurkan manusia, mereka pun mulai mulakan penggalian lagi ketika mereka hampir dapat melihat sinaran sinar matahari. Orang yang berada di bahagian atas berkata, "Kembalilah, kita akan melanjutkan pekerjaan besok. insya-Allah." bapak dia tak biasa sebut insya-Allah, tapi ba dekat-dekat dengan nak berlaku sungguh nak tobek orang okay, yang you know, duduk neunam pokok-pok dia dia sebut Allah. jadi dengan sebab dia sebut insyaAllah tu lah Allah, Allah ta'ala ta'wiklik semula tanuh ta pokok-pok dia duk gali dia, dia, dia, dia, dia macam tu jadi gali esok tembuh lalu dah tembuh dah bukit tu baik pokok-pok dia alawat dia atas muka baming mereka mengecualikan maknanya dengan mengucapkan lafah insya Allah. Ketika kembali ke sana, maknanya pokok-pok dia klik semula, klik tidur, klik berehat. Tempat tersebut dalam keadaan seperti mereka tinggalkan. Nah, tu. Jadi, tak klik. Tanuh orang yang korek-korek yang kondom. Supong orang yang korek hari ini. Gitulah. Tak klik seperti biasa. Mereka pun meneruskan pekerjaan hingga berhasil menghancurkan tembok. Tembok-tembok di sini bukan bata. Tenun tu dah tembok di sini maknanya kampeng. Nah, kampeng yang gusul kerna yang dikatuk dengan besi dengan temaga temago, duduk di satu tempat. Allah alamnya di mana tu? Dan keluar ke perkampungan manusia. Tobe habih untuk kena nyamake, nyagpeh, nyagotuaga ni atau muka bumi Masya Allah mereka meminum air yang mereka lalui hingga tidak tersisa maka air sungai ni kering lebih hmm, tengok air sungai, air caruk, air gapa kering, pot-pot dia maka seluruh manusia berusaha berlindung dari mereka dengan bersembunyi di benteng-benteng maknanya lop ni manusia yang hidup pada zaman itu tak lari lebih Wallahu'alam, tak ada berdeh, tak ada tak ada awud nak kau lagu mana, nak boleh lawa Ya'jud dan Ma'jud, Wallahu'alam Nabi wayak lagu ni, maka kita percaya lagu ni kemudian mereka melepaskan anak panuh ke langit anak panuh itu jatuh kembali dari kakda air berlomba darah, kalau ni pula ambil anak panuh naik ke langit naik ke langit maksudnya naik ke atas lah. tapi turun pak anak panuh tu ada darah dengan Allah Alam hak ni kita pun tak tahu Nabi rakyat saya di baca dua tiga hadith lah macam-macam ni jadi seolah-olah kata Ya'jud dan Ma'jud ni dia tak padah dengan dia nak buat kerusak ke di atas muka bumi dia berasa katanya alih atas ni boleh jadi ada lagi seteru-seteru dia ataupun benar-benar yang nampak sehingga dia dia panuh pun jatuh berlomo dengan darah di anak panuh dia mereka berkata kita telah berhasil memaksa penduduk bumi dan berhasil pula mengalahkan penduduk langit. Ah maknanya ia boleh kron berlaku. Boleh kron dunia dan boleh kronnya benda-benda hak di atas. Wallahualam nak. Kemudian Allah mengirimkan ulat. Nah ni tengoklah. Walaupun ke debai setara mano pun tapi Ya'juj dan Majuj mati dengan ulat. Nah untuk menyerang leher-leher mereka hingga mati keranonyo mati mati dengan ulat ah sebab tu dan pada bayi hanal dan wasabkan bahasa yang lebih daripada gapo-gapo mati dengan menatel hok kecil-kecil masuk dalam hidung masuk dalam telinga masuk dalam lobe. Lobe-lobe, masya-Allah mati tapi manusia jarang kita tengok mati dengan ulat kecuali orang tu dia boleh jadi ulak banyak ataupun natem natem bisau seperti Buai kalau lagu mana mari duduk, hurung, apa, mari duduk hurung dia Boleh jadi mati Tapi jarak kita dengar manusia mati Dengan sebab ulak Masuk dari, dari telingo masuk dari hidung Ini nak ayat katanya Allah masih duduk jaga kita Walaupun kita tidur sekalipun Misal saja, katanya sumuk Berasa nak masuk ke hidung kita Dengan sendirinya orang okay, Dia sedar daripada tidur dia dia pun sana sapuh, pun sana nak, nak nak buai sumuk dan sebagainya Orang nak masuk dari hidung masuk dari telinga Rasulullah SAW bersabda lagi Demi jiwa aku berada di genggamannya ni wallazi nafsi biadihi Nabi dia kecek lagu ni Nabi bersumpah demi nyawa aku duduk di tangih Allah ha tu share saja nak rakyat benar-benar hak penting Seluruh binatang di bumi menjadi gemuk dan penuh lemak. kerana memakai daging bangkai Yakjud dan Makjud. Lepah, lepas daripada Yakjud Makjud mati, mananya bertabogeh supong ngaite ayam mati dah. Nah tu, nate-nate ada ada lagi pada waktu tu, giduk memakai saksok Yakjud dan Makjud. Makai, makai, makai, makai. Siapa kan nate jadi gemuk? Nah tu, benohok pelak yang akan berlaku di akhir-akhir zaman nanti masuk pula bak yang kedua puluh ni kita pergi sikit lagi dah masa ada tak berapa minit dah tajuk dia Al-Mahdi Al-Mahdi ni bukan nama orang dah tapi maksud di sini iaitu orang yang tunjuk jalan baik kepada orang tu makna Mahdi Al-Mahdi iaitu Anak cucu Nabi SAW yang bernamanya Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Nabi rakyat katanya, Orang inilah yang akan memberi petunjuk kepada manusia. Sebab orang ramah duduk di dalam keadaan sesak. Ruk dah keadaan manusia. Maka timurnya anak cucu Nabi SAW, Wallahualam, 6 zaman manu tapi kita yakinlah kata benda ni benda yang akan berlaku sebelum hari kiamat. Ogi-ogi Melayu kita selalunya sebut Imam Mahdi. Bukan? Imam Mahdi. Jadi Nabi ada royak di dalam hadis-hadis lain katanya kulit dia adalah seperti kulit aku. Nama dia dan nama bin ayah dia pun serupa dengan nama aku dan bin aku. Dialah yang akan menyeru manusia Setelah manusia duduk di dalam keadaan yang sesak Dan banyaknya maksiat di atas muka bumi Wallahu'alam ketika mana Imam Mahdi nak keluar ni Ataupun nak lahir hani, Wallahu'alam Tak Ramai orang yang duduk besar-besar Anak cucu Nabi Dia ada sebut Habib dan sebagainya Habib-habib artinya kekasih Ti rakong can Habibi mananya kekasihku nak kita tak ada nak besar apa habib-habib mari negeri mana sekalipun anak cucu nabi sekali pun nak wallahu alam saya jumpa dua minggu lepas orang yang ke 98 yang dia royak katanya dia adalah anak cucu nabi pergi ke rumah dia maka te sekali dengan dia orang panggil kepada dia Muhammad Qayyasid saya kejuk nama. Jumpa dengan dia, dia katanya, dia nama Muhammad Qaya. Orang dari kampung tu panggil Syed kepada dia. Dia tunjuk kepada saya, nama, siapa ko? ayah dia, siapa ko dia. Dia nama Muhammad Qaya. Ih, kejuk. Tapi kita tak ada, ada kosak, katanya nak ambil berkat, atau ambil apa, dengan dia. Ani, nak ayah katanya, kita pegah katanya Imam Mahdi adalah orang yang usaha nak dakwah manusia ke jalan mulia ke jalan baik. Ah cuba kita tengok dalam hadislah masa ada sikit lagi. Kita baca satu hadis ini. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Lau lam yabqa min ad-dunya illa yawmun latawwalan latawwal Allahu Allah dhalika al <tuh> mini, bayti, ismi, abihi, abi, wajura, hadis dikeluarkan oleh uh, abu Dawud 4282 dan at-tirmizi 2230 hadis hasan sahih maksudnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi SAW alaihi wasallam bersabda Nabi katanya seandainya seandainya manakah apa kalu nah seandainya tidak ada masa yang baki dari dunia kecuali satu hari sahaja ha ni mananya kalu-kalu dunia dekat ke nak berlaku hari kiamat ada lagi sehari Nescaya Allah akan apa memanjangkan hari itu kemudian Allah akan mengutus kemudian Allah akan mengutus seorang dari kotoroneku atau dari ahli keluargaku iaitu ahlul bait. Ahlul bait itunya anak cucu nabi ataupun ahli keluarga nabi yang kebanyakan ulama katanya tak mesti ahlul Baik ni anak cucu nabi saja bahkan abbas pak saudara nabi pun dikatakan ahlul Baik. ha tu tapi kalau kita tengok dalam dalam sejarah ni wallahualam ni saya duduk tengah-tengah kalau tengok dalam sejarah anak cucu abbas burunggi sapa di satu ketika Tak ada nak-nak-nak-nak yang kiri kanan deh, Tapi nak ayak dalam sejarah. Anak cucu Abbas. Iaitunya orang yang mula-mula kotang bani Abbasiyah di Baghdad. Masya Allah. Nama dia apa? Abdullah As-Safah. As-Safah ni artinya orang non-lihat. Daripada keturunan Abbas tu. Di apa situ? Nak no, ayat katanya? Satu orang. Oh yeah, Masya Allah. Dia bunuh orang oh yeah, ni, Boleh katakan, Klaipan Witi, Cihwiti dia. Nah, tu. Saki-baki daripada Bani Umayyah. Padahal daripada Quresh belakang tu. Bani Umayyah pun daripada Kuturunai Quresh. Bani Abbasiyah pun daripada Kuturunai Quresh. Tapi kepada dua-dua tu Masya Allah puluh, -puluh mati. Walau bunuh kratkok dan sebagainya. Sehingga ia tak sebi tinggal walaupun sore daripada Bani Umayyah. Ini Abdullah bin As-Saf. Abdullah As-Safah. Daripada keturunan Abbas. Iaitunya Pak Sedara Nabi. Nah, habis situ. Nabi raya katanya, namu, Yang namunya sama dengan namu itu. Dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Dia akan memenuhi dunia dengan keadilan, kerana sebelumnya dunia dipenuhi dengan kezaliman. kezalimi. Akhir sekali, saya bila-bila baca, ini orang yang bernama Muhammad Qoyah. Saya pukul gambar dia di India pada dua minggu lepas. Jumpa dengan dia. Orang panggil kepada dia Syed gitu. Inilah. Nak no, ayat tanya, tak ada kita tak sil jadi duduk besar-besar. apa? Siapa kau sanjung, jabat salak, kucuk ambil air ambil berkat. Dakak kau tu dak dak dak dak. Da, da. Nah, kita boleh jadi tamadad tamadad sudah. Bukan jadi biasa-biasa, tak ada kira kau turun ni siapa raja sekali pun, dia adalah manusia. Nabi sendiri pun, nabi tak sil boleh jadi orang duduk sanjung-sanjung kepada dia lajak lajak. Ha tu, tak sahih. Nabi royak katanya aku adalah manusia. Aku hak beza sikitnya dengan kamu iaitu dengan wahyu. Tu ya. Hak beza. Apa tu? Sami pada tu biasa. Bukan arti kita lub tanah nabi tak. Nabi ni adalah tertinggi segala-gala sayyidul nah, anbiya iwal mursalin. penghulu segala rasul-rasul dan nabi, nabi sendiri royak katanya ana sayyidu wal adi Adam. Akulah penghulu segala anak cucu adil. Tapi Nabi Raya, wala fakhr, aku tidak war, ataupun aku tidak tunjuk katanya, aku ni lebih, gatul lebih, gani. aku tawadduk dan genah diri sama dengan sesama manusia. Kita pun gitulah. begitulah. Bekulir, eh? insyaAllah. Uh, akidah kita boleh betul dan pergengkir cara hidup kita pun menjadi lurus. Wallahu'ala wa ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.